Halo semuanya, aku balik lagi nih dan kali ini aku mau nyobain snack dari Nabati yang mungkin kalian yang nonton video ini aja belum tahu ini ternyata ada loh snack dari Nabati seperti ini. Ya. Ini adalah Amo X Banana Rama. Wow. Apa itu? Aku juga belum tahu ya. Kita lihat terlebih dahulu ya karena ini bener benar baru banget belum pernah lihat sebelumnya di iklan maupun di minimarket gitu ya ini adalah produk dari Nabati dia dikemas dengan warna hitam dan kuning yang mencolok seperti ini dan di sini ada gambar maskotnya mungkin ini maskot banana kali ya dan ini ada helmnya warna uh, hijau dan pakai sarung tangan yang ekspresinya sih seperti mau makan ya atau mau ceria ini dan di sini ada gambar isinya mungkin akan seperti ini. Wow, warna kuning putih seperti ini menggambarkan apa ya? Jadi mengingat, mengingatkan ke sesuatu kayaknya. Ini ada amo atau emo atau emo, eks bananarama. Oke. Okay? Dan kita lihat di sini kalau ini adalah waffle cream salut, karamel crispy, dan krim rasa pisang susu seperti itu, bagian depannya unik sih menurut aku dan untuk bagian belakangnya itu ada komposisi ada informasi legis dan tanggal di sini yang pastinya harus selalu kalian cek ya, oh ya label halalnya ada di bagian sini nih langsung aja kita cobain kayak gimana bentuknya dan rasanya apakah ini mantep mungkin kalian udah ada yang pernah coba ya, boleh komen di bawah Aku sih ini bener-bener baru pertama kali lihat dan nyobain. Wow, isinya seperti apa ini ya? <tuk> warnanya kuning, panjangnya segini, segini nih. Eh, warnanya kuning dengan benjolan-benjolan seperti itu. Dia ya, seperti ini bentuknya, <tuk> warnanya kuning, cuy. Ya seperti warna dasar untuk channel ini ya, ini warnanya kuning Untuk aromanya ini langsung menyengat banget, harum pisang gitu Langsung aja kita copen ya, oh ya ngomong-ngomong aku udah cuci tangan terlebih dahulu sebelumnya Jadi aman, bersih Ini rasa pisangnya benar-benar kuat banget <tuh> oke okay, jadi dia ada wafernya ada krimnya kemudian ada crispynya ini dan uh, balutan yang warna kuning itu dan ada karamel juga harumnya ini begitu kuat dia harum dari mm, banana gitu ya Kemudian rasa nya juga kuat banget dan tekstur yang paling kuat itu tekstur dari karamelnya. Kemudian tekstur dari crispynya ini dan tekstur dari wafernya malah nggak begitu kuat. Menurut aku ini sih unik, enak juga. Not bad. Kemasannya juga bagus. Dia kreatif seperti itu. Jadi. Bolehlah untuk dicoba sama kalian. Terima kasih banyak buat kalian semuanya yang sudah menonton videonya sampai sekarang. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya buat kalian yang mau dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye. Enak sih ini. Manisnya juga oke. Okay.